watak berdasarkan weton neptu tujuh belas nilai neptu tujuh hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Sabtu Kliwon dan Kamis Pahing orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak pendiam mau bekerja tapi lambat bila memberi nasihat sering dituruti tidak mempunyai teman sempit pergaulan dan ia sering ditipu oleh orang lain dalam islah primbon Watak ini disebut berlaku seperti bumi